Lesti Kejora dan Lesti Bilar tentunya Baiklah para sahabat Lesti Kejora Dimanapun kalian berada Untuk mengawali percobaan kita Di malam hari ini di kabar pertama ada sebuah unggar spesial Para sahabat ya. sebelumnya Di GCK Kabila Mengunggah sebuah postingan bareng Teh Ocha Dan ada kalimat caption yang dituliskan nih. Keren banget nih nikahan gua Bisa ngundang Teh Ocha Sama Lesti Kejora Wow <laughs> Bisa, ini para ya teman ganteng kita ini membuat semakin bahagia dan bangga untuk kita semua. Unggahan tersebut dipost oleh akun Instagram Leslar.lovewarres tentu banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans. Salah satunya dari akun Ika.IndahLesnari.9 mengatakan, emang bang Bilar keren banget Nikahan bisa mengundang diva pop Indonesia dan diva dangdut Indonesia. Lesti Kejora diajak duet lagi keren banget. <laughs> ini cute banget persahabat ya, masya Allah luar biasa, suatu kebanggaan juga. Alhamdulillah, Teh Ocha, Sang Diva, Pop Indonesia bisa nyumbang lagu di pernikahan Lesti dan Kakak Rizky Billar. Nah kita lihat juga para sahabat ya, deg-degan banget nih ya, keunggah berikut ini yang mandi unggah di akun Instagramnya Kakak Rizky Billar. Tersambat ya masya Allah luar biasa Ini membuat tentunya para fans langsung meriang Melihat unggahan yang diposting oleh kakak Rizky Bilar Dan kita lihat juga di kalimat caption yang sangat panjang dituliskan Dan di akhir kalimat Jangan kaget dengan slide terakhir Itulah yang dituliskan oleh kakak Bilar Kita lihat terselamat ya ke slide selanjutnya di slit kedua tentunya ada postingan foto Q juga dari dedek dan kakak bilar dan slide ketiga ya ampun masya Allah persahabat ya ternyata dicium bibirnya nih masya Allah <laughs> ternyata ini yang membuat fans meriang malam ini persahabat yang melihat postingan yang sangat membuat kita deg-deg ser persahabat ya masya Allah Alhamdulillah sah sudah bebas dicium persahabat ya Mudah-mudahan berkah bahagia selalu di rumah tangganya, Kakak dan Dede Onglasi. kejora kita, lihat di kolom komentar, banyak sekali bersama. Ya di komentar ini ada Haris Friza. Bang Haris mengatakan enak, ya, bisa nyosor, katanya. Aduh, <laughs> dan Bang Dari juga ikut berkomentar. itu mengatakan. Anjay, slit ketiga kayak foto kita berdua pas SMP ya Hahaha <tuh> katanya tuh persahabat, ya banyak sekali komentar yang diberikan Dan kita lihat juga ada komentar dari kok Chris Bastian mengatakan Slit terakhir bikin meriang, Masya Allah tuh bikin meriang kata kok Chris persahabatnya Alhamdulillah Dan kita lihat juga komentar cute diberikan dari Kak Rezila Juardi, Mengatakan eh soang, eh soang saking nyosor terus persahabat ya kakak bilar tuh <laughs> dan kita lihat juga ke berikutnya di situ abang Rizky bilar Rizky menuliskan juga sebuah kalimat akhirnya gua tahu fungsi lain dari bibir selain untuk berbicara eh <laughs> wow para sahabat ya tentunya postingan ini membuat resah membuat tentunya deg-degan netizen nih persahabat ya tentu ini rame banget nih di, dibahas tetapi kita sebagai fans sejati tetap dukung tetap support untuk hubungan kakak dan dedek Lesti gejaran yuk kita tentunya selalu kompak yang selalu solid persahabat yang mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga kakak Lesti dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget, persahabat. Ya ada sebuah unggahan dari sahabat Leslar Taiwan. Di sana mengunggah sebuah postingan dari Doraesti yang memakai gaun yang sangat luar biasa mewah, mahal dan cantik ketika di acara tasyakuran pernikahan. Gaun putih persahabat ya yang mana didesain oleh Hyun di situ ada sebuah kalimat seumur hidup gua. Baru kali ini ada artis nikah pakai gaun, ada nama fansnya, perhatiin ya, persahabatnya di dedek yang Lesti. Di situ tertulis nama Leslar. Leslar gak ada tanding. Wow, <laughs> alhamdulillah bersahabat ya. Tentunya Leslar lovers itu diakui sama idolanya, masya Allah, Lesti dari dulu selalu menghargai fansnya. Makanya fansnya selalu bertambah dan banyak banget orang yang sayang Bismillah, semoga kakak dan dede selalu banyak orang yang menyayangi persahabatnya Tentunya memang dede Lesti dan kakak Bilal Ini sosok inspirasi untuk kita semua Dan berikutnya juga dong terbaru dari Bang Bensi Kumbang di guys pribadinya mengunggah sebuah postingan persahabat ya, Ada Bang Deddy nih dan kita lihat ada sebuah kalimat fokus ke suara aja dulu ya Katanya tuh coba kita denger nih <laughs> Suara siapa nih Pak sahabat yang bikin penasaran aja Wow Oh, ternyata suara Papa Daniel yang sedang karaokean persahabat ya duh bikin <gifat> senyum-senyum aja nih melihatnya dan mendengarnya persahabat ya dan ada yang tahu nih Leslar lagi dimana mana persahabat ya mudah-mudahan saja dicidukan vitamin dan tetap stay tune patengin channel ini terus biar gak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, buang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.